Akan kasih tahu tentang seorang yang perlu diikuti Namanya Julaibib Julaibib Dari orang-orang Ansor sahabat Nabi Perawakannya Gak ganteng Gak putih seperti yang disebutkan tadi mungkin seperti artis-artis Korea Buruk rupanya Pendek Suatu hari dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Bukankah orang yang beriman kepadamu Percaya dengan hari akhir Berjuang di jalan Kemudian kalau mati dia akan masuk surga Dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang cantik Tapi kenapa sahabat-sahabatmu Kok gak ada yang mau menikahkan aku dengan ini Adik-adik mau dapat lelaki yang hitam pendek jelek mau nggak tapi dia beriman mau nggak dapat artis Korea terus kenapa jadi followernya nih Juleibib kita lanjutkan cerita Juleibib. Akhirnya Rasulullah s.a.w melamar seorang wanita Ngomong sama bapaknya, aku ingin melamar putrimu. Kata bapaknya, ya Rasulullah Terserah engkau, kalau engkau mau melamar putri Tapi kata Nabi s.a.w, aku melamar putrimu bukan untuk aku, tapi untuk Julaibim Bapaknya mulai berpikir, kalau begitu aku musyawarah dulu sama ibunya. Berangkat itu, sampai ke rumah ibunya sampaikan Rasulullah SAW melamar putrimu, kata bapaknya. Niimma wa matu airi. Nabi melamar, Allahu akbar, sebuah keindahan kenikmatan langsung aja kawin bapaknya baru ngomong tapi yang jadi masalah innahu yaktubuha leisa yaktubuha di nafsi beliau itu melamar bukan buat dirinya sendiri tapi melamar buat julaibib apa kata ibunya ini lah lah, enggak masa buat julaibib anak kita ya mungkin lihat anaknya cantik anaknya baik itu ibunya mengatakan ini, ajulaybi, wadzulaybi lah, nggak. Ibunya mengatakan la amrullah, la nah, demi Allah mungkin kita menikahkan dia dengan Julaybi. Ya sudah bapaknya berdiri, mau berjumpa dengan Nabi Sosalam menyampaikan bahwa lamarannya ditolak. Apa kata remaja cilik ini? Gadis ini mengatakan, dia tanya sama ibunya. Man kata bani ilaiqum, siapa yang melamar aku kepada kalian? Kata ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk juraiq, apa kata putrinya? Adarud ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalian berani-beraninya menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata remaja ini, ibauni, kawinkan aku dengan Julie. Kawinkan aku dengan Julie. Perempuan ini mengatakan tak ingat Nabiullah ini. Tak mungkin Nabi Sallallahu -Mu Alaihi Wasallam melaporkan aku menikahkan dengan Julie. Tak mungkin. Perempuan ini, remaja ini Berbeda dengan wanita wanita lain. Allah mengatakan, wa man azimu mu'minin wa la muminatin. إذا قض الله nggak ada tuh kalau orang beriman laki-laki wanita berhadapan dengan perintah Allah perintah Rasulnya lalu dia masih memilih nah, orang beriman itu menerima kata wanita ini gadis ini mengatakan kau ikut aku dengan berangkat ayah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sha'nak Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Dia nari Maka dinikahkan dengan junjungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keduanya. Beliau mengatakan: "Allahumma subbaha alayhi man baina sabba wa la taj'al 'ayshahuma qaddan qadda. Ya Allah" Tuangkan ya Allah Siramkan kepada keduanya kebaikanmu ya Allah Dengan siraman yang banyak buat mereka Jangan jadikan kehidupan orang dua ini Kehidupan yang melarat ya Allah Jadikan keduanya berbahaya Jura ibi Menikah dengan dia Kemudian beberapa waktu Kemudian ada panggilan berjihad di jalan Allah Dia berangkat Mungkin pada waktu itu merangkut selama perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Hal taftiduna min ahad Apakah kalian kehilangan seseorang Maka para sahabat menyebutkan naftidu fulanan wa fulanan wa fulanan ya Rasulullah SAW, fulan meninggal dunia fulan meninggal dunia fulan meninggal dunia Setelah dikumpulkan jenazah Nabi tanya lagi kepada mereka sallallahu alaihi wasallam Hal taftiduna min ahad Qalu enggak enggak ada lagi udah selesai lalu ketenapan sosok sebelak ini Afki tujuh leibibah tapi aku kehilangan juleibib coba kalian cari cari kenculayib ada di mana dicari sama para sahabat ditemukan juleib dalam kondisi sudah meninggal dunia tewas di sekelilingnya ada tujuh orang maka Nabi saw mengatakan, hat kata lahum semua kata lo. Dia ini sudah membunuh tujuh orang benar dia dibunuh oleh tujuh orang oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi saw mengajak kepada Juleibin. Dia mengatakan dia ya, Juleibin. Haga minni wa anamin. Engkau dari aku dan aku dari kau Haga minni wa anamin. Nabi saw mengatakan Juleibin di tangannya. Hada minni wa anamin sempat bagaimana dengan istrinya bagaimana dengan tugas gadis yang dia melaksanakan perintah rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa gadis itu menjadi janda yang paling indah hidup kenapa karena dia mengikuti perintah allah dan rasul